Salam Patunggilan Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Selamat bertemu kembali pada ibadah Minggu Di Jemaat Kota Baru Driyorejo Yang diselenggarakan hari ini Pada Minggu 17 Januari 2021 Bapak, Ibu yang terkasih Pertama-tama kami mengucapkan syukur kepada Tuhan jika pada kesempatan pagi ini kita masih beroleh kesehatan, kekuatan, dan semangat sehingga pagi ini kami boleh kita bersama, boleh berkumpul untuk menyelenggarakan ibadah minggu secara online. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang selama ini sudah setia mengikuti ibadah yang diselenggarakan oleh GKJW, jemaat Kota Baru, Triorejo, secara online. Kemudian, Bapak Ibu yang terkasih, pewartaan yang perlu mendapatkan penekanan yang kami tekankan adalah ibadah PD, PA, maupun berayat yang selama bulan. Desember kami sampai dengan pertengahan Januari ini kami tiadakan dan kita akan mulai kembali pada hari Selasa tanggal 19 Januari yang akan datang kemudian Bapak Ibu mewakili Majelis Jemaat kami juga mengucapkan selamat berbahagia kepada Bapak Ibu yang pada minggu-minggu pada kesempatan minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun kelahiran. Semoga Tuhan senantiasa memberkati segala sesuatunya sehingga menjadi baik dan menjadi berkat yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita serahkan ibadah ini kepada Bapak Pendeta Yohanes Buji Sugiyarto STH yang pada kesempatan pagi ini akan Memimpin ibadah Kami mengundang Bapak Ibu semuanya untuk berdiri Kita bersama-sama akan awal ibadah ini Dengan kita bersama-sama memuji dari kitung jemaat 322 Kita akan pujikan bait yang pertama dan yang kedua Saudaraku sekalian yang kekasih Marilah sekarang kita satukan hati, kita menghampiri Tuhan, kita serahkan segenap kehidupan kita untuk kebaktian pada saat ini. Kita mengambil saat teduh. Kami mengucap syukur hanya kepadamu ya Allah. Tuhan Pencipta Langit dan Bumi, Allah yang kasih setianya kekal, Allah yang tidak akan pernah sejengkal pun meninggalkan segenap karya tangannya. Kami serahkan sepenuhnya rangkaian kebaktian kami pagi hari ini hanya kepadamu. Saudara sekalian, salam damai sejahtera dari Allah Bapa yang telah nyata di dalam Kristus Yesus kepada saudara sekalian. Amin. Disilakan duduk kembali. Sidang jemaat. Marilah kita kembali memuji Tuhan dari kidung jemaat nomor 322 bait 4. ma kebaktian kita pada pagi hari ini kita ambil dari bagian kitab Yesaya pasal 6 Yesaya pasal 6 ayat 8 Saya bacakan untuk penjenengan semua Yesaya 6 ayat 8 yang demikian Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk Aku, maka sautku ini Aku, utuslah Aku. Demikianlah saudara-saudara panggilan yang dinyatakan oleh Tuhan kepada Yesaya. Dan tentunya kita juga patut bersukacita atas tanggapan, atas kesediaan yang dinyatakan oleh Yesaya atas, atas terhadap panggilan yang dinyatakan oleh Tuhan kepadanya. Artinya, apa yang disabdakan oleh Tuhan kepada Yesaya, bahkan juga jawaban tanggapan yang dinyatakan oleh Yesaya di hadapan Tuhan, tentu itu juga berlaku kepada saya dan penyidangan. Tuhan bersabda kepada Yesaya. Tuhan juga bersabda kepada saya dan Penjenengan. Yesaya menyikapi, menanggapi, menjawab panggilan Tuhan yang indah itu. Demikian juga kita, saya dan Penjenengan, patut menjawabnya dengan penuh sukacita, dengan ungkapan syukur kepada Tuhan. Namun, saudara-saudara kita juga patut untuk berdiam diri sejenak. Kita timbang-timbang kembali hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita selama ini. Apakah yang telah kita nyatakan kepada Allah sebagai jawaban atas panggilan yang dipercayakan kepada kita selama ini benar-benar dapat kita lakukan seperti yang kita janjikan Seperti jawaban kita kepada Tuhan Dan tentu saudara-saudara Kalau kita mau jujur kepada diri kita Terlebih kepada Tuhan Pasti kita akan menemukan Dan kita harus mengakui secara jujur Bahwa ternyata belum semuanya Dapat kita lakukan dengan baik Sebagaimana yang dikendaki oleh Tuhan, dan karena itu bersukacitalah kita apabila pada pagi hari ini kepada kita masih diangrai kesempatan untuk melakukan penyataan atas diri kita kepada Tuhan, melakukan pemeriksaan terhadap diri kita masing-masing, dan marilah kita lakukan dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa, inilah kami segenap umatMu, menyatakan seluruh keberadaan kami. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan bahkan berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami melalui beragam aktivitas yang terjadi. Kami Tuhan anugerai kecukupan untuk beragam kebutuhan hidup sehari-hari. Lebih dari itu ya Allah, kami mengucap syukur atas anugerah pengampunan yang Tuhan berikan. Sebab anugerah itu Tuhan menghendaki untuk tidak kami hentikan bagi diri kami pribadi. Melainkan kami mau meneruskannya. Kami mau membagikannya kepada siapapun yang ada di lingkungan kami bahwa kami mau saling memberi maaf apabila diantara kami melakukan kesalahan sungguh bahwa selama ini kami sering hanya mengedepankan ego kami kami sering menyakiti hati pikiran dan hidup sesama kami Bapak anugerah pengampunanmu biarlah senantiasa mengingatkan kami tentang begitu besar kasih Allah bagi kami segenap milikmu ya Bapa, kami mengundang kehadiranmu di sepanjang kebaktian yang kami alami pagi hari ini di dalam Kristus Yesus kami memohon amin Kembali kita memuji Tuhan, kita ungkapkan pengakuan dan keberadaan kita kepadanya melalui pujian dari Kidung Jemaat nomor 368, bait 1 dan 2. Tidak sekalian Tuhan Allah yang kita kenal Allah yang kita sembah bahkan Allah yang sungguh-sungguh mengenali kita adalah Tuhan yang pengasih Tuhan yang setia Tuhan yang senantiasa menunjukkan kemampuan dan kekuasaannya atas hidup dan kehidupan kita kepada kita Tuhan menganugerahkan pengampunan atas segala keberadaan atas semua pengakuan kesalahan bahkan dosa yang kita lakukan dan bagi mereka yang sungguh-sungguh dan senantiasa mau secara tulus menyatakan diri kepadanya mau membuka diri, hati, pikiran, dan hidup hanya di dalam kuasanya. Tuhan menganugerahkan kasihnya yang kekal. Berita anugerah sekaligus petunjuk hidup baru dinyatakan kepada kita. Sebagaimana yang disaksikan dalam bagian kitab Yesaya pasal 1 ayat 18 dan 19 belas. Yang demikian Marilah Baiklah kita berperkara Firman Tuhan Sekalipun Dosamu merah seperti kirmisi Akan menjadi putih Seperti salju Sekalipun berwarna merah Seperti kain kesumba Akan menjadi putih seperti Bulu domba Jika kamu menurut Dan kamu mendengar Maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Kita mengaminkan berita anugerah ini dengan kembali membarui keyakinan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan.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 Saatnya pelayanan Sabda, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kesaksian Alkitab yang akan kita renungkan, yaitu satu Samuel, pasal yang ketiga, ayat 1-10. Sebelum kita baca bersama-sama, mari kita juga bersama-sama berdoa. Minta petunjuk dan tuntunan kepada Tuhan Bukti hingga saat ini Engkau terus berkarya Di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Dan juga bukti Atas kasih setia Tuhan terhadap kami Pagi yang indah ini pun Kami diberikan kekuatan kesehatan serta kesempatan untuk kami bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terkhusus kami boleh merenungkan sabda Tuhan melalui Samuel ya Tuhan Yesus. Terima kasih, ya Laku terima kasih. Begitu setia, engkau ya Tuhan. Sehingga kami perlu terus merenungkan setiap waktu, setiap saat. Dan terkhusus pagi ini ya Tuhan Yesus. Supaya di dalam kami menjalani kehidupan, di dalam kami menjalani persekutuan. Dan di dalam kami mengharapkan atas apa yang kami harapkan kepada Tuhan itulah wujud yang akan kami terima pagi ini melalui perenungan firman Tuhan. Dan itu ya Tuhan Yesus, terkhusus kami berdoa untuk Bapak Pendeta di Sugiharto yang sudah engkau percayakan, engkau tunjuk, engkau panggil di dalam menjabarkan atas akan firman Tuhan untuk setiap kami yang berjemaat di Kota Bandung, ya Tuhan Yesus. Dan kami yakin ya Tuhan, kekuatan hikmat yang hanya datang dari Allah untuk Bapak pendeta ini. Sehingga yang disampaikan pun akan kami terima dengan sukacita untuk itu berkaryalah Tuhan Yesus pagi ini sehingga kami pun dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan berikan sesuai dengan panggilan kami masing-masing terpujilah engkau yang Maha Kudus dari kekal sampai kekal haleluya amin Samuel memanggil Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan Di bawah pengawasan Eli Pada masa itu firman Tuhan jarang Penglihatan-penglihatan pun tidak sering Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur Dan tidak dapat melihat dengan baik Sedang berbaring di tempat tidurnya Lampu rumah Allah belum lagi padam Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, Ya Bapak. Lalu berlarilah, berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil. Tidurlah kembali, lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi Untuk ketiga kalinya Ia pun bangunlah Ia pergi mendapatkan Eli serta katanya Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah berbicaralah Tuhan, sebab hamba ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah Samuel, Samuel dan Samuel menjawab berbicara sebab amam, mu ini mendengar kita nyanyi dikitung jemaat 231 ayat 1 dan 2 sekalian yang kekasih, bagaimana keadaan penjenengan dan paling tidak saya berharap penjenengan dan juga saya selalu baik dan sehat saja. Bapak Ibu dan saudara sekalian, tema atau judul Renungan yang kita alami pada pagi hari ini adalah Tuhan itu setia dalam pemanggilannya Tuhan itu setia dalam pemanggilannya Apakah selama ini penjelengan pernah atau merasa pernah gagal? Mungkin dalam suatu usaha, apakah itu pekerjaan atau eh, dalam aktivitas sehari-hari, atau juga bahkan dalam kehidupan rohani. Kita akui atau tidak, kita sadari atau tidak, pasti kita pernah gagal. Mungkin kegagalan yang kita alami ketika itu adalah kegagalan dalam skala yang ringan, bahkan juga mungkin kita pernah mengalami kegagalan yang begitu parah. Sampai-sampai kita merasa bahwa Tuhan pasti akan sulit membangkitkan kita. Tuhan akan sulit menolong kita untuk bangkit kembali. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, penggalan kisah hidup yang dialami oleh Imam Eli nampaknya bisa menjadi atau memberikan pencerahan untuk kehidupan saya dan penyelidikan sekalian cukup jelas yang dipersaksikan oleh Alkitab kita bahwa Imam Eli adalah seorang hamba Tuhan yang bisa disebut telah mengalami kegagalan Menjadi seorang ayah Mengapa disebut gagal sebagai seorang ayah? Ya karena kesaksian Alkitab kita mencatat bahwa ia tidak mendidik anaknya dengan baik sehingga kedua anaknya, Hofni dan Binhas, lepas kendali. Mereka berbuat jahat di bait Allah yaitu dengan meremehkan kurban persembahan bagi Tuhan dengan cara mengambil daging yang baik untuk dirinya sendiri, serta tindakan dalam bentuk melakukan pelecehan terhadap seorang perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Dan akhirnya saudara-saudara, kerusakan mural yang dilakukan oleh kedua anak Imam Eli ini mendatangkan penghukuman yang setimpal. Mereka tewas oleh tentara Filistin. Tetapi saudara-saudara, ada sesuatu yang agak ganjil. Ada yang agak aneh, yaitu bahwa Tuhan membiarkan Samuel berada dalam pengawasan Eli. Artinya aneh bahwa sementara Imam Eli sebagai seorang ayah telah gagal mendidik anak-anaknya, tapi ternyata ia masih diberi kesempatan untuk membimbing, untuk mendampingi, untuk mengajar, untuk memberi teladan kepada Samuel muda. Nah, Saudara-saudara yang kekasih, dari kisah ini kita melihat bahwa Tuhan tetap setia pada janji atau pemanggilannya Tuhan tetap berharap bahwa Eli selaku imam Selaku sosok yang dianugerai tugas khusus oleh Allah Selalu dinanti-nantikan oleh Tuhan, tetap dapat menjalankan tugas perutusannya itu dengan sebaik-baiknya, dan hal itu dibuktikan dengan sikap yang diwujudkan oleh Imam Eli ketika ia mendapati pertanyaan dari Samuel atas. Mimpi atau tepatnya pendengaran Yang dialami oleh Samuel Kepada Eli Bukankah Bapa Memanggil aku Sampai tiga kali Pendengaran Yang telah dialami oleh Samuel Yang disampaikan kepada Imam Eli Membuat Eli tidak hanya ingat, tetapi ia sungguh-sungguh memahami bahwa Samuel sedang didatangi oleh Tuhan untuk mendapatkan tugas perutusan yang indah untuk dia lakukan di dalam kehidupannya. Dan dari suara yang didengarkan oleh Samuel itulah, maka Imam Eli menerjemahkan, maksud dari suara yang didengar oleh Samuel bahwa itu adalah suara Tuhan sendiri yang sedang memproses Samuel muda untuk menjadi pelayannya untuk mewujudkan karya penyelamatan Tuhan bagi segenap umat yang dikasihnya. Memang saudara-saudara. Alkitab kita hanya Mencatat Kisah yang sebatas itu Imam Eli Dilapori oleh Samuel tentang suara yang Baru saja ia dengar Kemudian Imam Eli Menerjemahkan Atau Menerangkan Maksud dari suara yang didengar oleh Samuel tetapi sangat mungkin bahwa yang dilakukan oleh Imam Eli berikutnya adalah Ia sungguh-sungguh mau mendampingi proses atau persiapan yang dilakukan oleh Samuel Yang dipercayakan oleh Tuhan kepada Samuel muda untuk menjadi sarana, untuk menjadi alat Terwujudnya anugerah keselamatan bagi segenap manusia yang dikasihinya Bapak Ibu dan saudaraku sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Merenungkan bagian dari kisah hidup Baik Imam Eli maupun Samuel Yang kita baca dan dengar pembacanya tadi Mengingatkan kepada saya dan penyelidikan sekalian bahwa manusia bisa saja gagal. Tetapi Allah dapat memberikan kesempatan baru, kesempatan kedua, atau mungkin juga kesempatan yang kesekian. Demi membuka jalan bagi umatnya untuk beranjak dari kegagalan dan memperbaiki diri. Dengan memahami kemurahan hati Allah ini, kiranya kita tidak terus terpuruk dalam kegagalan. Tetapi sebaliknya justru siap untuk bangkit dan mencoba mencoba kembali Beberapa hal yang patut kita gali Kita dapati pelajaran untuk kita nyatakan Di dalam kelanjutan hidup kita Bahwa kesetiaan panggilan Allah kepada kita Ibarat kesetiaan pemanggilannya kepada Imam Eli Meskipun Eli telah didapati melakukan kesalahan, bahkan kegagalan selaku seorang ayah bagi kedua anaknya, ternyata Tuhan masih memberikan kepadanya kesempatan untuk memperbaiki diri, bahkan untuk tetap melanjutkan karya yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Demikian juga pemanggilan bagi Samuel muda ketika itu. Tuhan tidak hanya satu atau dua kali menyatakan pemanggilan itu kepada Samuel, tetapi beberapa kali, tiga atau empat kali, hingga Samuel menyatakan kesediaannya, jawabannya, Ya Tuhan, saya siap melakukan. Saya mendengar yang Tuhan nyatakan. Saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kegagalan kita tidak pernah lebih besar daripada kemurahan hati Allah. Dalam memulihkan kita, dan karena itulah, sebagaimana sikap tanggapan jawaban yang dinyatakan oleh Samuel Muda kepada Allah, "Berbicaralah, Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Selamat melakukan dan melanjutkan karya yang dipercayakan oleh Allah Tuhan senantiasa menyertai amin Selamat Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Tiba waktunya kita mengucap syukur kepada Tuhan Atas segala kebaikan Tuhan Yang sudah Tuhan nyatakan di setiap hidup kita Mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan Yang telah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing Saat ini persembahan yang akan kita lalui Yaitu Mengikuti Nats Pembimbing yang dari Masmur 4, ayat 6 yang demikian firman Tuhan. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, kita memujikan Kidung Jemaat nomor 337, bait 1 sampai dengan selesainya persembahan dikumpulkan. Itu semua berkat karun. Jemaat yang kekasih, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kita ungkapkan syafaat kita kepada Tuhan. Mahakasih, kembali kami menghampiri Tuhan, mengungkapkan syukur, dan diri pribadi kami masing-masing. Bapak terima kasih atas kesaksian tentang firman dan karya Tuhan yang pada pagi hari ini melandasi persekutuan dan sukacita kami kebaktian. Kami merenungkannya dan sungguh indah peringatan nasihat yang Tuhan nyatakan kepada kami untuk kami perhatikan, untuk kami tindak lanjuti di dalam hidup dan kelanjutan hidup kami. Terima kasih atas pimpinan Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan, bahkan karya yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami masing-masing. Terlebih, ketika kami harus menyadari, sungguh-sungguh mengakui bahwa ternyata Tuhan begitu setia, ternyata Tuhan masih memberi, memberikan kami kesempatan untuk turut berkarya di ladang Tuhan, menyatakan anugerah pengampunan. Nyatakan anugerah keselamatan bagi siapapun yang ada di lingkungan kami. Apapun bentuk kegagalan yang selama ini terjadi, Tuhan tidak memperhitungkannya, sebab sebaliknya Tuhan tetap mengasihi kami, Tuhan tetap mempercayai kami, untuk menjadi alat Tuhan, menyatakan kabar sukacita serta keselamatan bagi segenap ciptaanmu. Ya Bapak inilah kami yang telah mendengar suara Tuhan, mendengar panggilan Tuhan, pakailah kami dan tetaplah di hati, pikiran dan hidup kami masing-masing. Bapak yang makasi untuk keberadaan gereja serta warga GKJW Jemaat Kota Baru Triorjo, kami serahkan di dalam pimpinan dan tangan kuasa Tuhan. Apapun rancangan serta penyelenggaraan dan kelanjutan kegiatan pelayanan yang ada di lingkup pelayanan kami Tuhan pasti mencampur tangani Tuhan senantiasa memampukan kami untuk mewujudkan anugerah kasih Tuhan bagi siapapun yang menjadi saksi atas kegiatan dan pelayanan yang kami lakukan baik kami sebagai pelayan di gereja dan jemaatmu anggota majelis maupun kami sebagai warga yang Tuhan percayakan kepada para pelayan untuk didampingi untuk bersama-sama mewujudkan damai sejahtera Bapak Secara khusus kami juga menyerahkan saudara-saudara kami, orang tua kami, atau siapapun, yang hingga saat ini masih harus diupayakan untuk mendapatkan kesembuhan karena sakit yang dideritanya. Dimanapun tempat mereka dirawat, didampingi secara khusus, Tuhan beserta mereka, Tuhan Melindungi mereka Demikian juga bagi siapapun yang terlibat di dalam upaya-upaya itu Tuhan pakai mereka Tuhan pimpin mereka Tuhan anugerai kemampuan kepada mereka untuk menjadi sarana Bagi berkat kesembuhan Berkat pulihnya kembali kekuatan dan kesehatan untuk saudara-saudara kami ini. Juga untuk anggota keluarga kami yang hingga saat ini masih harus berjauhan dengan kami. Oleh karena sesuatu hal studi, pekerjaan. Ya Bapak, kami yakin Engkau tidak akan meninggalkan mereka. Engkau senantiasa beserta sebagaimana yang kau nyatakan kepada kami hingga saat ini Bapak kami juga menyerahkan khususnya upaya di dalam kami menyikapi pandemi yang hingga saat ini nampak belum juga meredah bahkan berakhir semua pihak yang di yang terlibat di dalam upaya-upaya ini, khususnya pemerintah negara kami dalam menyediakan dan melakukan vaksinasi Bapak berkati mereka, pimpin mereka, kuasai mereka, anugerahi kesabaran, sukacita, kebijakan di dalam mendampingi kami. Warga bangsa ini, demikian juga kami, warga negara ini, Tuhan anugerahi kesadaran untuk mau secara bersama-sama, secara tulus membangun baik kerukunan maupun upaya-upaya demi kesejahteraan hidup dan kebersamaan. Bapak yang makasih. Kami menyisihkan sebagian dari berkat yang selama ini Tuhan percayakan kepada kami. Persembahan yang kami kumpulkan, Bapak biarlah itu menjadi bagian sarana yang Tuhan pakai untuk menyatakan kesetiaan Tuhan melalui penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan di gereja Kristen Cawiwitan khususnya di lingkup pelayanan jemaat kota baru triorejo siapapun yang tuhan pakai untuk menata tuhan anugerai kemampuan kesabaran ketulusan dan kebijakan ya Allah itulah beberapa hal doa dan syafaat kami dan kini kami menyerahkan kelanjutan hidup kami pribadi lepas pribadi hanya di dalam pimpinan kuasa dan kasih Kristus yang telah mengajar kami untuk mengungkapkan doa yang demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namaMu, datanglah kerajaanMu, jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga.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 Amin Sidang jemaat yang kekasih Tiba saatnya kita akan Segera mengakhiri kebaktian kita Dan marilah kita Kembali Dan melanjutkan Segenap Aktivitas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita Masing-masing Kita nyatakan Kita lanjutkan semuanya itu Dengan lebih sungguh lagi Dengan lebih baik lagi dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Jemaat saya undang untuk berdiri. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 341 bait 2. Masa kehidupan Yesus Kristus sumber keselamatan Senantiasa menganugerahkan kecukupan, kebijakan, dan sukacita Melalui pimpinan serta kuat kuasa roh kudus Dalam hidup dan kelanjutan hidup saudara sekalian Pada hari ini sampai maranatha Amin Kepada Silakan duduk kembali dan selamat. Demikian Bapak-Ibu jalannya ibadah minggu pada kesempatan pagi ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiharto STH yang pada kesempatan pagi ini sudah memimpin jalannya ibadah minggu pada kesempatan pagi ini. Semoga firman Tuhan yang disampaikan menjadikan berkat untuk kehidupan rohani kita bagi kita yang rindu dan haus akan kebenaran firman Tuhan Semoga Tuhan juga memberkati Bapak Pendeta Dengan berkat senantiasa kesehatan, kekuatan Untuk seluruh keluarga agar senantiasa Bapak Pendeta Senantiasa Bapak Pendeta bisa memimpin jemaat di Kota Baru Triworejo ini dengan baik Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Yang sudah terlibat di dalam ibadah Minggu Pagi ini baik dari song leader, organis, multimedia kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Semoga Tuhan juga memberkati usaha Bapak Ibu semuanya. Mewakili majelis jemaat kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah mendukung dalam bentuk segala bentuk persembahan yang sudah disampaikan kepada Jemaat Kota Baru Triorejo Semoga Persembahan Bapak Ibu ini semuanya Bisa menjadikan dupa yang harum Bagi pelebaran Kerajaanmu di Kota Baru Triorejo ini Yang terakhir Bapak Ibu Mari kita Mengajak Bapak Ibu Untuk mematuhi Peraturan yang sudah Disampaikan oleh pemerintah Dalam rangka memberantas penyebaran protoko, penyebaran pandemi yang semakin hebat ini yaitu dengan senantiasa kita tetap menjaga jarak kemudian kita rajin mencuci tangan dan kita tetap mengenakan masker dengan harapan kita bisa segera memutus mata rantai penyebaran covid yang sekarang sedang Begitu hebatnya. Demikian Bapak Ibu, Ibadah Minggu kami sampaikan, Kami mengucapkan terima kasih, Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Salam sehat.